Selamat siang Mas Bro Eh Mas, masih pagi nih, ini jam sekitar setengah 10 lama kita ndak nongol hari ini kita nongol lagi kemarin dikarenakan pandemi hari ini kita mancing lagi sama kawan-kawan Bang Kopat yang Pendi itu Bangki sudah mulai lama ndak mancing batl gitu ya nah, ini sekarang bawa tas Nanti kalau ada degan-degan gitu ya di bawah Ini hari ini kita mancing di paling tiga spot. Nanti kalau sini tidak makan kita pindah lagi. Gimana keseruannya? Ikuti terus. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Pena mancing! Oh iya! Yeah. Uh uh, uh, uh uh mantap bro Bro mantap strike pertama wah news nyus lanjut dan dos. Jatai Trus tetap guys bapun lor bapun suwi gak tau menceng dikai sak bodem bodem mas, wuhh mantap lanjut Mantap, Mas Bro. Hmm. Oh, yeah. hmm. Mantap, cuy. asik uh. dan wadrek kok dawet Hmm. satu kali lempar saja gas udah antri keluweih, wuh, lur asik, bubuti gas, hmm Hmm. Jan iwake. Yo. Uh, uh uh uh uh uh uh. Mantap mantap mantap. Mantap. Mantap, mantap, mantap Uh, uh, uh, uh, uh. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Uh. Jos. Lanjut. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh. Mantap. Loh, siapa ngombe? Mas bro, mas bro, mas bro, mas bro, mas bro, mas bro, mantap! <tuh> Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, oleh kedi wonge oleh babon terus bang yo ngono yo wow kalah kalah kalah kalah oh kalah tuh tuh tuh tuh tuh tuh Hmm. Jangan lemu-lemu jalan oh, iya. uh, Masalah Mas Bray Bud, coba kan nih Eh, coba kan nih Hai sentuh sampai terbang terbang Bro maneh maneh maneh maneh maneh maneh maneh Uh uh eh. Hmm. Dan jos. Mantap.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 Oh